Mm-hmm. That's it. <laughs> Noo udah keke wah ajak-ajak mudah apa kau kau bukan keke matu Tak ada lelah, itu demi apa? Tidak jangan kasar hijau orang di pantai hijau apa kita mulu yang menang Oke Jangan buat besihan besihan, besihan kalah, besihan menangpuh masjid, terus jangan bersapai Ayuh wakil tak pernah nanti Wah, wang selalu putihkan ini Pokkulik di Dewa Menteri Dah, ni sebut tak, nak pulih aso di besihan, ada menang, ada kalah. Ya, yang tinggi kakak ngubi kurang Ah, ah, ah, ah Anamudurit, peraya ngasorakan sire walunan wang ku sekalagi, si siang usahnya bersama nah kalau <tuk> begini jadi terlakukan dia <tuk> dan <tangan> kita di siapa ditung merasa yang watekis ah. perang melawan Sengkajun doparang! Sengkajun Ini ini Ini nanti. kayu kemar. Paling itu selam iwa Oh, oh masuk enggak <tuk> ya punya kayu kayu tapi niko nang kalau ya dan do tang sing Kang parang haneng punang risa itu. Jadi ada ini. kita Apa yang ini maring wismaniru, tangguh kami kaya pedenanya sirut Wapu mami tanya sirut Kerana karena tas kari baku Kari kalan ini umi Seperang Apa yang ranang Ini kusti lidah gusti patik tas Ngabur rumah gunung Baik kenata Jaka dirahai petang-petang Apa ini ranang Jadi awis dia Wapu nangyiwi Arikanang bisa man sirut Waru wakil diri lama kan di sini jurut akan ngelarikan anggar mau ecih yayatiki silo wadu kado mang oh, kita mau oh. ya yeah, orang ini Dewo ngelarang dar mau ecih gitu. <tik> angin ayu gitu Iwan punatku nang jadi dewa salah tapi gitu punat yayatiki silo wadu naja ngelarang akan ikan anggar mau ecih biasa ngelarang dar mau ecih kita gitu. Prabu Kedirian Ranggir Binarik aku, maka sudutku ini di alat Ranggir Mari wajah di Irak, di Ranggir Dewa ingat Tingkah Prabu ini Dewa ditu di Kedirian Ranggir Dengan bukun panah wakilnya, kan? Siapa mau warah, mang, ada maka sudutku Anggiran aku ke dikandang ya, kembali siapa Siapa mau warah ini orang anak jauh bisa melihat lidah benar untuk mulai apa nak diri suku yang siapa ini jatuh naik ke masa tuh jatuh Hei, hey, pake sudar ganteng so hey, Salah sama, ini, ta, tas Salah pek -pek hey, jadi -pek apa nih penjajan? Sirem aku, Walu di kanang Mbak Nistia ya. Birem aku, jangan ya. dan muroga itu. Apa? mari kanang jaga prayo Anak-anak, makanan rumah, bendera, datang hamil, kacang, pasangan, ah, papan di bumi, ada di mataan rumah, bineja sengaja, balasan, kita, anggara, lama banjir, menteri, teriaki, maka, walau nanti, yang viral, anggara, lama, ikan, anggani, mari, wanita, kerajaan, dewa, mewah, kemaritanku, dan yang api tapi, bahagia, pacar, zero, walau nanti, makan, makan, apa dua mulai, mulai dua pemudi mulai angin belum dua beda, sedang jangan jadi wanita yang itu ya ganti lebih demokrasi tepana raja ya, katu, wadu, gitu lu mampu, marikanang wis wisnu satu, ananta, Si gelowiti, orang kita si gelowiti. Kacanin, jurin, kawan juru walau macam, saling kicu kicu pinaku mempati, cepacu cincin malik meliput walau macam. Hahahaha. Terus kicu jempah. Kalau yang ngomong na dong? Apa kicu saya sempatin? Hah. Karena dikaren miscai, nampak buang Niscaya Miscai di kau dah? Kau boleh. Agamal dengan silam pukat dah. Pura dah. Kawan Dening silungku berada Lajimu bolehkan Maka sisya silung warna Silungku berada Yayati kita Kita Tas kanemak buda Kita Sampur Kopakan Kepatiannya Alin Tangan Kiwa dengan Silung Tas kanemak buda Kayak apa Nih Kok nyambut abang Dijau kesatian Bogemar Bogemakat tuh Sabu Nih Nih Bogemak Tawa anu Nih Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak kita Kenilang, kenilang, awi mikir, Eki kanan, panjang, mari, api, Yang kita amai berada, mikir kanan, jadi, musuh api pasang hujan-hujan mati. ya iya, ada kasar gigi. Tonton, eh, kita. mah roboh, mas malu mau Ya, kalau lawan gini, Iya, karena geli muncrat, makanya untuk nukleng. Gue lambolin, ada iya, ada api pesulih muncul. iya, kalau iya, iya, iya, iya, Ya, ada, Aku yang sulit. Infini, wakilnya. Maka marah. Kedai utara. Maka dua, semua wadah. Kedai wajah. Maka semua aku yang kena. Wadah, suara. Suara, pinggul. Kacau. Kedai, wakilnya. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Kedai. Jangan mau main Ada ayo kita hilang apa ni ya kisir walu nato di perayaan itu hanya di kanan kami sayang mau pasti dadah manure kinar di ayo aku jangk. Te ngomong be. Dewa-dewa begini. Ah. Melanggo Ini pengurtian di luar yang Ini So, cantik kok? mari Begini cantik kolongan mulai ya demi makin cium uang jadi nih, akhirnya sabar amin Dia sedang sediakan. a okay. sensor sensor depan. Oh <laughs> sudah <laughs>